In enaknya jadi alat pembangun kita punya prinsip saling mendukung harus bersama. Salut juga harus sama kecil sama cetakan sama daleman, sama <tuk> <tuk> susah loh susah loh mah duit lo duit tuh eh istilah istilah oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel youtube pemakisa putra guys <tik> oke okay, di konten kali ini saya uh, pengajian ya uh, ini di belakang saya ini ada Masjid ya, ini Masjid Agung Suwada Dimana masjid ini terletak di Desa Meranti Kecepatan Renang Pamenang Kabupaten Merangin guys Nah untuk malam ini, ini infonya ada pengajian akbar guys ya Pengajian akbar dimana ustaznya ada ustaz kembar dari Jakarta guys nah, Jadi untuk konten kali ini kita akan Safari Ramadan dulu ya Selawatan dulu atau pengajian dulu guys ya Jadi untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen Oke jadi untuk teman-teman so, inilah tanya ya guys. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen guys. Inilah ustadnya Ini dari di Kantor Desa Meranti, Kecamatan Pramono. Subscriber Bama Ihsan Putra channel, inilah kondisi ya kondisi mengajian kembar yang mana akan dihadirin oleh Bapak Ustadz Kembar. Nah, inilah suasananya di dalam masjid ya. Suasana di dalam masjid. Ah, inilah kondisinya, bisa dilihat sangat membeludak guys ya, ah, sangat membeludak sekali. Oke okay. pengajian akbarnya guys sangat membeludak sekali. Saya berdiri di sini ya, ini ustadznya udah masuk tadi ya. Guys kita lihat kondisi parkirannya guys sangat membeludak guys. Inilah masjidnya guys, ini masjid ini masjid agung saudaranya. Di mana masjid ini adalah masjid di Masjid Agung ya Masjid Agung Suwada yang berada di depan lapangan Desa Meranti guys. Oke. Okay. Oke okay, pak. Apa acara malam ini pak? Acara Nuzul Quran. Oh Nuzul Quran. Wow. Mendatangkan Ustaz dari Jakarta. Ya gimana? Mendatangkan Ustaz dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Acaranya pak? Acara, apa? acara Nuzul Quran. Jadi, ya. Info nya Ustaznya dari mana pak? Dari Jakarta Berapa Ustadznya Pak? Ustadz Kembar Ustadz Kembar Pak ya? Iya Jangan lupa untuk yang belum subscribe di channel Bambang Isa Putra Silahkan subscribe, like, dan komen Oke, nanti kita masuk ke dalam ya guys ya Masuk ke dalam Kita akan melihat me... Ustadznya gimana Seru nggak ya? Oke guys, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke jadi ini guys untuk parkirannya mau guys ya bisa dilihat parkirannya inilah parkirannya dan dijaga oleh Bapak Bansar ya inilah Bapak banser dan Bapak Limas Desa Meranti Tanah Renapaona Oke terima kasih banyak untuk Bapak Bansarnya sudah ikut serta mengamankan kendaraan motornya ya Oke jadi kita masih ke dalam ya guys Masuk ke dalam, gimana keseruannya? Kita lihat uh, Oke, okay guys, ini untuk posisi masuknya ya. Posisi masuk ke dalam ini disambut oleh Bapak Bapak uh, Banser, Bapak Polsek Pemenang. Oke, okay. ini Bapak Banser Desa Meranti dan Bapak Polsek Pemenang. Pak oke, okay, diamankan oleh Bapak-Bapak itu, dan <tuh> kita masuk ke dalam. Inilah bisa berarti guys. Oke okay, jadi untuk yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Bamisa Putra guys. Subscribe like dan comment. Bapak RT Desun Bringin bisa merinci siapa ternak pemenang Nah itu bapak RT-nya. <laughs> Oke okay, guys, jadi gimana keseruannya? Kita lanjut ke dalam wa. Berikut Kamalupan dari yayasan kita berlibur berbagi itu yang berjuang untuk kehormatan Tuhan pada malam hari ini. Kamalupan Arigan Setawi waktu itu kami bersilangan. Kamalupan. Sebelum kami memulai ayah anda dan nyonya ayahnya apa nampaknya? Hati saya kejengkel malam hari ini karena saya melihat tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat? Karena dari Solo Wan Solo pernah menyatakan dalam satu hadis, kita baca syarif saat salah satu tanda-tanda kiamat itu akan terjadi adalah mulai kilat-kilat, mulai tuan sedikitnya kaum laki-laki. Dan badannya kawan ibu-ibu Masya Allah, kita ya, berada ya, lagi apa Saya tahu ya, mungkin kalau detik ini, saat ini Ibu-ibu kita punya niat yang gak baik, habis kita bangun. Jumlah kita sedikit ya, Pak ya Lebih badannya ibu-ibunya Al-Rabdol Tapi insya Allah ini juga sebagai tanda sebagai bukti jaminan bahwasanya wilayah kita tercipta ini insya Allah akan menjadi wilayah yang makmur yang sangat biasa kehargian kepada agama khususnya karena kau ibunya masih mau ngaji. Alhamdulillah. Ya. Kalau kaum bapak-bapak kita ya bu ya, mungkin ada yang capek seharian bekerja, apalagi bulan puasa. Ya bu ya diwakilin aja nanti insya Allah dan penting semangat kita berkumpul pada malam hari ini Allah memilai dengan pahala yang berlimat ganda nah, amin ya Bapak nah ini kan kelihatan sama yang berlimatan Alhamdulillah satu syarat kali kami kami sudah punya pemerintahan ibu-ibu untuk begini kami minta sama ibu-ibu cuma satu saja Jangan ada yang pulang pulauan sebelum ajaran ini ditutup dengan sempurna InsyaAllah oh, Biasanya apa? Kalau melihat kejamannya datang, emot demon Semangatnya di awal rohan Begitu terakhir, oh yang jamah setelah mati Ibu-ibu yang nyenderin ketian sama yang tidak memulai setelah mati Mulai satu-satunya bulan, nah, bulan, nah. nah, bulan janji saat ini kita harus dipenuhi sama ibu-ibu. Gak boleh anak yang pulang sebelum itu untuk sempurna Yesus. Nah, kami kasih satu obat oleh-oleh dari Jakarta khusus untuk ibu-ibu desa Manti Obat anti Ngantung, doa ini saya bikin di Jakarta, saya bawa ke desa Manti khusus untuk ibu-ibu. Tolong diikuti, bapak-bapak, usah. Karena bapak-bapak saya yakin, buat kopi, buat rokok, pasti matanya kuat. Mau sampai jam berapa pun, mereka kuat dan letakkan di ibu nih Pasti dikasih doa kambing hantu, ikuti ibu-ibu. Istilah ibu. "hewan baik kita awali pelajian dengan saling memberikan salam. Jawab salam kami dengan kompak dan rata. Insyaallah malam ini malaikat-malaikatnya Allah bertabarak di atas permukaan ini mampir ke depan kita. Ya masih tercinta ash Mudah-mudahan semua wajah-wajah kita dicatat Mudah -kan sama malaikat dan dihapus segala dosa-dosa kita. Amin ya robbal yang menjawab salam kami dengan ikhlas, yang jawab salam kami dengan korokan lantan, lantan lahiru akan lah, lah, mudah-mudahan hidupnya makmur. Mudah-mudahan khusus bagi ibu-ibu hutangnya, ibu nasib. <tuh> nah, iya. Bersambung tak kencang, amin ya semuanya. Masya Allah. <tuh>. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi tadi di belakang nenek, nenek kom, dipaksa Tapi gak bapak, ya, يقول في حقه سجل المغسرين إن الله وملائكته يصلون عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول yang sama kami kami hormati sepenuh hati. Sebenarnya kalau dan cukup kos-kosan dunia. ya, di ya. tengah ya, ya. Ya. Ya. Ibu-ibu yang di belakang melihat ya. Nah, Kayaknya ada juga yang di luar pintu, ya mulia ya di luar pintu juga nah, tuh ya Tapi ada layar ya insya Allah semua terlihat Bapak ibu yang dimunyakan Allah Kami izin karena kami berdua Maka kami bicaranya bergantian-gantian Agar apa yang kami sampaikan bisa dapat diambil ikmahnya Jadi sebelum kita mulai Saya mausuh itu siapa yang berdua <tuk>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 sangat karena kita tahu tidak <laughs> Asal lagi <"I'm>, amin-aminin aja amin hati ini amin hati ini ini pulang-pulang Inilah pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita belajar agama supaya semakin paham. Kalau kita ngaji kita tahu, oh itu ayat syukur. Isinya ada janji, isinya ada ancaman. Kita semakin ngaji, semakin paham. Insya Allah. Katanya ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Punya cita-cita harapan yang mulia agar anak-anak kita bisa kita jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang rajin rajinnya, kalau bisa kita pondok-pondokin, kalau bisa kita madosah ya madosahin, ataupun sekolah umum tapi ikut dengan kegiatan di masjid, insyaallah anak-anak kita mereka semakin pandai-pandai agamanya, malaikat marifatnya allah, mereka hidup mudik ke sana kemari. Hilir mudik, terbang-terbang melayani para penghuni-penghuni syurga. Kita di syurga itu, istana kita, lampunya banyak, pelintanya banyak. Saking banyaknya, kita kepenyanyi lagi sedikit, bingung caranya. Enggak ada tombolnya, enggak ada saklarnya. Kita mau subuh malaikat. Malaikat, kita panggil malaikat yang lagi terbang. Sini-sini, kalau sini bahasanya apa ya? Enek. Enek. Malaikat, nenek, nenek, malaikat, malaikat bisanya bahasa Arab, lebih kosar aja, ya lebih Aku aja, ya Abdullah, Abdullah, ibu Abdullah, Abdullah, malaikat pakai bahasa Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, bahasa Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah, lampu Nur Ah, Cahaya, Nur karena di samping rumah ada tetangga namanya di nur di ya nur ah, matikan, tolong matikan, matikan apa? Oh, mereka, lele, lele, lele, Nur lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, ya lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Oh, makanya punya selamat untuk bisa menjadi orang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Salam gaji di sini ada beribadah. Ada ya? yang senang ya? Najib, Naji bawa bahwa anak-anak kita supaya kebetulan kebaikan kita insya Allah. ngaji luruskan luluskan lagi Nanti ini terbang, kita selesai ya, Oh uh, iya Matiin dulu. Eh, no, no, no. Emang saudara saya ada Janjian 10 menit, 10 menit itu Gak saya lihat jam itu sudah sampai 20 menit dia bicara. Saya berbuka pada hari yang dan saya ngomong ngomong lagi kasih kasih, kasih anak teman guru gini bu. Ketika kayak satu ngomong, yang satu ngomong. Tapi saya ngomongnya manfaat. Saya sampai mikir ah dia bahas itu nanti saya sambung ke sini, dia bahas ini nanti saya sambung ke situ. Lama dia bicara dia yang suka saya pikirin hilang. Kasih. Nanti kami hari formal, saya yang paling begini. Selisihnya 9 menit, Baru keluar luar Kenapa saya yang keluar duluan? Karena dari dalam perut kami sudah berantem, Bu. Saya pernah tuh keluar, -keluar. <tuk> mandi. Emang maksimal kalau yang keluar duluan itu banyak yang ngalah Pak. Nah, saya ngalah mampu, saya nggak ngomong-ngomong. -ngom. Saya udah ngasih kode, kode saya tuh, saya maju ada sedikit contoh kepadanya. Saya karena karasin. Itu, itu tandanya, boy. Inilah gua ngomong <SILENCIO> Rupanya papa kecak dia, dia Enggak ngerti saya dari tadi Masya Allah Tapi inilah in Enaknya jadi anak pembangun kita punya prinsip Saling berbagi harus bersama-sama Baju kita harus sama sarung kita harus sama peci sama Pencetangan sama Dalaman sama Kita punya prinsip, Makapi aku, makapi aku Lalu orang ketawa ngomong seneng lo, seneng gue Susah lo, susah gue Nah, duit lo, duit gue Istilah, istilah